Kami nyeram juga. di sana ndenggak dari Memasuki lapangan lebih <SILENCIO> <SILENCIO> Laporan kepada pembina bahwa upacara siap dimulai. Bacara, api unggun, sabtu, dua puluh empat September dua ribu dimulai. Sekarang lari, lari maju, jalan. cepat. Cepat. Menyalakan api unggun. I oh. api wungu oleh mati petugas wungu demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila menolong sama hidup dan ikut serta mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati dasar Dharma Dasar Dharma Pramuka, Pramuka itu satu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. dan Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Tak Adam rajin terampil dan gembira. Pocong hemat. bila tanggung jawab. dan dapat dipercaya. ke depan, satu langang ke depan, jalan langan. pas kecukupan dah kombot daun ada ada sambal gitu tu sambal ada kurang kan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Ya Tuhan kami pada hari ini kami melaksanakan upacara api unggun sebagai wujud rasa syukur kami atas nikmatmu dan sebagai wujud rasa cinta tanah air kami maka ridhoilah upacara api unggun kami pada malam hari ini Ya Allah, Ya Tuhan kami yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang yang telah mendahului kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, engkaulah yang maha pemersatu, maka kokokanlah rasa persatuan dan kesatuan di antara kami ya Allah ya Tuhan kami Engkaulah yang maha memberi ilmu ilmu begitu luas maka bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima dan memanfaatkan ilmu yang kami tuntut dapat kami gunakan di jalan yang benar ya Allah ya Tuhan kami tunjukkanlah bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah dan berikanlah kami petunjuk agar kami selalu berada di jalan yang benar ya Allah ya Tuhan kami engkaulah maha mendengar dan maha mengijabah doa maka kabulkanlah doa kami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa tina robbil izati amma yasifun wasalamun ala al-mursalin hamdulillahirobbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh